Air tawar yang terbentang luas menjadikan tempat ini sebagai salah satu tujuan wisata memancing bagi para pemancing mania. Banyak terdapat spot-spot tempat memancing dan ikan-ikannya sangat menjanjikan karena beragam jenis ikan ada di sini dengan berbagai ukuran. 62 hektar air di waduk Jangari Cirata menempati tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Purwakarta. Jarak dari kota-kota besar tidak terlampau jauh, seperti dari Jakarta hanya menempuh tiga setengah jaman perjalanan, dari Cianjur 30 menit, dari Bandung dua jaman dan dari karyawan hanya tiga jaman saja Untuk menuju bagan-bagan terapung kita bisa menggunakan perahu-perahu yang telah disiapkan untuk para pemancing Ongkos pulang pergi hanya kisaran 25 sampai ribu saja Spot bagan-bagan terapung yang siap untuk disewa kapan saja sangatlah banyak Mungkin berkisar ratusan tempat dengan spot-spot yang berlainan Harganya pun bervariasi tergantung bagus tidaknya spot berkumpulnya ikan di mana bagan terapung berada Harga sewa berkisar antara 10-30 ribu sehari semalam Ecing gondok banyak terdapat di sini, bercampur dengan sampah-sampah yang terbawa arus. Uy, Area pemancingan telah dibatasi oleh bambu-bambu agar eceng gondok dan sampah tidak mengganggu kasikan memancing sekaligus berfungsi sebagai penghalang untuk perahu-perahu yang ada agar tidak melintas di spot pemancingan para pemancing. sini kita bisa memancing 24 jam atau berhari-hari bila kita ingin Selain bagan terapung, kita juga bisa menyewa bagan apung berjalan. Ada perahu-perahu khusus yang menarik bagan-bagan tersebut ke spot-spot ikan yang lagi viral dengan ikan-ikan yang berkumpul di area tertentu. Harga sewanya agak lebih mahal, berkisar sekitar 50 100 100.000 sehari semalam. Itu sudah berikut ongkos tarik bagan apung tersebut. dan kalau kita memancing berhari-hari di sini jangan takut kelaparan atau kehausan ada banyak penjual makanan dan nasi bungkus yang berkeliling dengan perahu menawarkan kepada para pemancing yang ada ada juga penjual kopi loh. Danuk Cirata telah menjadi aset bagi warga sekitar sebagai lumbung ikan. Karena ikannya tidak pernah habis-habis di sini. Itu disebabkan karena banyak peternakan ikan di sini. Bila ikan-ikan di peternakan bertelur, anak-anak ikan akan banyak yang lolos dan keluar. selain itu juga banyak terdapat ikan-ikan alami yang telah beranak-pinak di sini. Oleh karena itu, jangan takut tidak membawa hasil ikan pancing di sini. Apabila kalian adalah pemancing handal dengan umpan yang cocok untuk kondisi air di waduk cirata. Pengalaman memancing sambel menikmati pemandangan alam yang indah akan kita dapatkan di sini, membuat kenangan yang mengasihkan untuk kita, sekaligus sebagai sarana healing apabila kita telah penat dengan kesibukan rutinitas kita.